21 sarapan cahur-cahur kita tolu duwi awas Pak ada api ya sarapan ulang tahun di pantiara residen <tuk> eh makan <pasal. tuk> bersama al barokah makmur jaya sponsornya dema joy strategis wararade di Oke okay guys, sarapan guys. di waru Lanjut, Pak. nanti like. -ans -ans tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ini hajatan untuk menyambut datangnya Tahun Baru Semoga di Tahun Baru ini Rezeki makin lancar Amin Barang musibah menghilang Amin. Amin Dan segera terrealisasi Mutiara Kone Residen Season 2 Eh Tahap 2 Amin, Amin. Monggo ini ketua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 Oh iya kegiatan ini tadi sudah sesuai dengan protokol ya. Sudah di amu semua tadi. Aman lah, aman. Sudah minum iport. Iya Mari. Eh, ini kok? Mangga, mangga, mangga, mangga, temangga, mangga, mangga, mangga, mangga, mangga, mangga lo ngomong, moton-moton ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong oh ngomong ada ngomong ada, ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong sudah ngomong sudah ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong langsung ngomong langsung, ya. Langsung, ya. <tuk tangan> Tuh, itu, itu ya Iya, yang baru datang Mas di-upload betul langsung Mas, di-upload di di di di di di mungkin Jadi yang di sebelah sana Masih melanjutkan bakar-bakar ya uh. ini sini sudah mulai ini sudah tahun baru, 2021 semangat, putih Ombak tua pampek ya. ya Bunda ya Tidak betul. Ah, Wow, mantap. Ini langsung menggunakan shot shot on iPhone. 11. Mas. Mas Mas. Mau Mari keliling, ya. Mari ayam, Bunda, Mam ini Hai, sudah, kita dulu. <laughs> Oh ini pak, ini istri, pak. romantis ini, iya. sambil apa? Dan juga pak, Bagio sama ini. Oh siap. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. pak Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. <tar> aku <Kesan> <gentlemen> <sharpun> oh anaknya yang satu masih tidur emang tidur coba ini balik, kalau saya lengkap pak squad ya 5 personil pak ada istri satu satu pak sama ini baki cewek lengkap Pak. Alhamdulillah. Oke. Oke. Sampai jumpa lagi di event selanjutnya bersama Mutiara Konde Residen tahap 2. Selamatannya ditunggu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jalan. Oh